Sobat Spencer TV kembali lagi di Step by Step hanya di Spencer TV. Hari ini kita akan belajar cara untuk membuat masker menggunakan kain pecah. So, ya sebelumnya ya, ini Papa membuat ini di rumah di wo so, tumpuk. Ya ini kita akan berubah kain bekas ini menjadi sebuah masker yang dimana masker tersebut bisa kalian gunakan ketika kalian harus terpaksa harus keluar dari rumah seperti arahan bapak menteri kesehatan ya menggunakan masker yang dibuat dari kain atau bagaimana cara aja ikuti kita terus oke okay. Ya, kalau sudah jadi jadinya seperti ini. ya ini lucu ya. Sekarang saatnya kita berubah. kayak eh, Nah, ya, jadi seperti ini ya. Jadi kalian nanti ketika mau keluar rumah, ha. Nah. Jadi ketika nanti kalian mau keluar rumah, jangan lupa gunakan masker yang kalian buat itu. Oke. Okay? Dan nah, ingat, kalian harus tetap social distancing. Jadi kalau ada orang ingin meniru kalian kalian harus seperti ini. jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Ya, rekan seperti ini. Ya. Eh, jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga sharekan ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat bagi banyak orang. Sip. Spesa TV.